Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat? Salam semangat para pejuang ilmu Kembali bersama kami di channel online MGPK SMK Negeri 4 Pekalongan Dalam layanan informasi dengan topik layanan pola hidup bersih dan sehat Serta mampu menjadi role model dalam pembiasaan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat tinggal Para sahabat, meskipun kita saat ini berada di masa pandemi COVID-19 dan banyak sekali pola pembiasaan yang berubah, termasuk diantaranya kegiatan pembelajaran jarak jauh, para sahabat harus tetap semangat. Memiliki komitmen dan integritas yang tinggi dalam rangkaian kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh sekolah. Tetap berprestasi di masa pandemi. Itu dijadikan semacam mindset yang positif dalam diri kita masing-masing agar kita tetap bisa beraktivitas, menuntut pendidikan dengan baik meskipun di masa pandemi COVID-19. Video materi layanan ini kami dedikasikan kepada seluruh sahabat SMK Negeri 4 Pekalongan yang saat ini melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Video ini juga membuktikan, meskipun kita beraktivitas di rumah, Bukan berarti produktivitas dan kreativitas kita terhenti Belajar untuk masa depanmu Belajar tanpa mengenal batas ruang dan waktu Untuk lebih jelasnya silakan saksikan layanan berikut ini Baik sahabat Untuk kali ini Kita akan membahas sebuah materi Yang saya rasa akan sangat bermanfaat Terkait dengan pembiasaan kita Yaitu terkait dengan pembiasaan Dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat. Mengapa ini penting? Kita sepakat bahwa dengan kesehatan maka produktivitas kita akan jauh meningkat. Mari kita lanjutkan pokok bahasan kali ini dengan melihat beberapa tayangan materi berikut. Tujuan dari materi ini adalah agar para sahabat mampu memahami pentingnya pola hidup bersih dan sehat serta melakukan pembiasaan untuk bisa hidup bersih dan sehat sehari-hari. Hal ini akan bermuara pada kesehatan diri, keluarga, serta masyarakat di sekitar tempat kita tinggal. Sebelum kita lebih dalam memahami terkait dengan materi kali ini, ada tiga hal yang setidaknya perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, semua dari diri kita pasti ingin memiliki tubuh yang sehat, tapi tidak semua dari diri kita mampu menerapkan pola yang sehat. Kedua, ada pemahaman bahwa untuk menjadikan tubuh kita sehat, maka hanya perlu memenuhi dengan makanan yang bergizi. Hal ini tidak sepenuhnya betul. Mengapa? Selain makanan, kita juga harus bisa menerapkan bagaimana pola hidup yang sehat sesungguhnya. Yang ketiga, kita sepakat bahwa memiliki tubuh yang sehat tentu akan membuat kita merasa nyaman dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Definisi dari pola hidup dan sehat adalah Upaya setiap orang yang ingin selalu sehat Dengan memperhatikan kehidupan sehat agar tubuh terhindar dari berbagai macam penyakit Apalagi sekarang ini kita sangat dekat sekali, kita sangat lekat sekali Kita pahami bahwa kita hidup di masa pandemi Kesehatan kita akan sangat berpengaruh Kepedulian kita terhadap hidup kita juga akan sangat berpengaruh Baik buat diri kita, keluarga, maupun masyarakat sekitar kita Pola hidup bersih dan sehat juga bisa dimaknai sebagai semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri pada bidang kesehatan serta berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan yang ada di masyarakat. Sahabat mungkin bertanya apa sih pentingnya pola hidup bersih dan sehat? Mari kita pelajari hal berikut ini. Manfaat hidup dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat adalah Satu, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit Kedua, kita bisa tumbuh sehat dan cerdas Terhindar dari berbagai macam penyakit yang berbahaya Gagal tumbuh atau stunting dan juga kurang gizi Ketiga, anggota keluarga giat bekerja Keempat, pengeluaran biaya rumah tangga Dapat ditujukan atau difokuskan untuk memenuhi gizi keluarga pendidikan dan modal usaha hal ini akan bermuara pada peningkatan pendapatan ekonomi keluarga sahabat berikut ini adalah langkah-langkah pola hidup sehat yang pertama biasakan berolahraga secara rutin meskipun hanya 15 menit dalam sehari dan itu bisa dilaksanakan di sekitar rumah ingat apabila kita beraktivitas di luar rumah tetap perhatikan protokol kesehatan yang kedua menjaga pola makan Hal ini tentu saja tidak mudah. Kebiasaan kita mengkonsumsi junk food, minuman beralkohol, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan diri kita. Tiga, menciptakan lingkungan yang sehat. Hal ini membutuhkan sinergi antara kita, anggota keluarga yang lain, serta masyarakat yang ada di sekitar tempat kita tinggal. Keempat, biasakanlah menerapkan istirahat yang cukup, agar tubuh juga bisa meregenerasi serta kita bisa menjaga kesehatan kita serta daya imunitas tubuh kita ya sahabat untuk yang selanjutnya adalah beberapa tips dalam pola hidup sehat diantaranya yang pertama penuhi konsumsi protein nah untuk makanan yang mengandung protein sendiri bisa dengan mudah kita jumpai di sekitar kita diantaranya tempe, tahu, ayam, telur ataupun juga daging kemudian yang selanjutnya hindari makanan yang mengandung pengawet nah sahabat yang suka sekali makanan-makanan yang instan e, untuk bisa dihindari makan makanan yang instan karena biasanya makan makanan yang instan itu banyak sekali mengandung pengawet dan itu tidak baik untuk kehid untuk kesehatan kita yang selanjutnya jauhi makanan yang berlemak yang keempat makan buah-buahan yang fresh nah ini karena buah-buahan itu sumber dari berbagai macam vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh kita yang kelima kurangi minuman yang memiliki kandungan gula yang keenam banyak minum air putih nah ini yang kurang suka untuk minum air putih air putih itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita maka dari itu perbanyak untuk minum air putih selanjutnya mengawali program olahraga dengan teratur yang delapan jauhi berat badan berlebih nah ini dengan kita berolahraga otomatis kita bisa menjaga berat badan tubuh kita yang ideal tidak berlebihan dan tidak kegemukan yang kesembilan istirahat yang berkualitas tidur yang cukup ya malam jam 9 tidur bangun subuh itu sudah termasuk istirahat yang berkualitas kemudian hidup sehat dengan berolahraga sama penjelasannya seperti poin tujuh dan poin kedelapan tadi Kemudian yang 11 mempunyai lingkungan yang sehat. Nah, bagaimana cara mempunyai lingkungan yang sehat adalah dengan lingkungan yang bersih, menjaga kebersihan lingkungan kita. Yang ke-12 berpikir positif serta menghindari diri dari stres. Materi selanjutnya terkait pola hidup bersih dan sehat, yaitu kebersihan perorangan di dalam rumah. Kebersihan perorangan di dalam rumah yang perlu sahabat perhatikan yang pertama adalah cuci tangan secara teratur Cuci tangan secara teratur dengan sabun setelah para sahabat bangun tidur Setelah buang air besar dan sebelum dan sesudah makan Jadi kita harus sering-sering rajin mencuci tangan apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini Yang kedua yaitu mandi secara teratur Mandilah setelah kita bekerja dan berkeringat Sering mandi akan mencegah infeksi kulit, ketombe, jerawat, dan rasa gatal. Orang yang sakit, termasuk bayi, harus dimandikan minimal dua kali sehari. Jadi, kita dianjurkan minimal dua kali mandi dalam kurun waktu satu hari. Yang ketiga, membiasakan memakai alas kaki. Bila kita tidak memakai alas kaki, bisa terserang cacing tambang yang memasuki tubuh melalui telapak kaki. Dan cacing ini dapat menyebabkan kekurangan darah. Jadi, sangat penting sekali bagi kita semua untuk selalu memakai alas kaki, walaupun itu di dalam rumah. Yang keempat, menyikat gigi secara teratur. Kita harus sering-sering menyikat gigi secara teratur, setelah kita makan, sedang sebelum kita tidur dan hindari makanan yang terlalu manis Apabila kita habis memakan makanan yang terlalu manis, kita dianjurkan langsung menyikat gigi Sehingga kuman-kuman yang ada dalam mulut bisa hilang Yang kelima, buang air kecil maupun besar biasakan di tempat yang telah ditentukan seperti kamar mandi atau WC dan jangan buang air kecil maupun besar di sembarang tempat itu sangat sangat penting sekali buat kita apabila kita ingin buang air kecil jangan di sembarang tempat apalagi di bawah pohon atau di tembok tembok tetangga itu sangat tidak dianjurkan yang keenam buang sampah pada tempatnya jadi, para sahabat ketika menghasilkan sampah, harus langsung membuat sampah pada tempat yang telah disediakan. Bisa itu sampah yang organik dan organik apabila memang tempat sampahnya sudah dibagi, kalau tidak jadi satu di tempat sampah yang memang hanya tersedia satu. Yang ketujuh, terapkan etika bersin dan batuk serta jangan meludah di lantai. Ketika kita bersin dan batuk, kita harus menutup mulut dengan sapu tangan. Kalau kita tidak membawa sapu tangan, kita bisa menggunakan lengan kita untuk menutup ketika kita mau bersin ataupun batuk. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita tidak ikut tertular apabila memang kita sedang sakit bersin ataupun batuk yang kedelapan sering-sering mencuci spray sarung bantal minimal satu minggu sekali dan jemurlah kasur dan bantal para sahabat jadi spray yang kita gunakan sarung bantal yang kita gunakan minimal harus dicuci satu minggu sekali supaya kuman-kuman seperti tungau atau hewan yang namanya tinggi itu tidak bisa Merambah ke tubuh kita Dan itu yang paling penting Jemur kasur dan bantal Jangan satu bulan Atau dua bulan baru dijemur Nanti akan banyak sekali Kuman yang menempel Di kasur dan bantal Yang kesembilan Bersihkan Dan pel Lantai secara teratur Jadi kita harus membersihkan lantai setelah kita sapu minimal 2 hari sekali kita membersihkan lantai dan dipel, jangan hanya cuma disapu. Kemudian bersihkan perabot-perabot yang ada di dalam rumah. Bersihkan sekitar lingkungan sekitar rumah dan lain-lain. Ini sangat penting sekali untuk kita semua untuk selalu membersihkan rumah kita, membersihkan perabot-perabotan yang ada di dalam rumah sehingga tidak tertempel oleh debu dan kuman. Ya. Itu tadi materi terkait kebersihan yang kita yang harus kita ketahui terkait di dalam rumah. Tetap semangat serta selalu jaga kesehatan. Sehingga para sahabat bisa tetap sehat di dalam di tengah pandemi Covid ini. Sekian Materi terkait pola hidup bersih dan sehat Semoga para sahabat Bisa menerapkannya Dalam kehidupan sehari-hari Begitulah tadi Penjelasan terkait dengan Materi pola hidup bersih dan sehat Semoga bisa bermanfaat Buat para sahabat semua Biasakan memberikan komen positif Saran yang membangun Serta memberikan umpan balik pada link Yang sudah kami sediakan Sahabat boleh like and share apabila materi ini bermanfaat Tetap semangat dan jaga kesehatan Agar sahabat bisa selalu menjaga produktivitas dan kreativitas SMK bisa, SMK hebat, SMK 4 bisa hebat Salam teknoprener, sukses!